Maret Rampung kenapa sih? Iya Pak, kita usahakan awal April bisa fungsi lagi. Orang awal April, nggak dulu April Pak Rampung.

bisa ya ini hati

Ini baru ngejar dari tadi, pak sore, sore tadi. Satu meter, meter, pak. Satu meter? Iya. Okay. Harus ada penimbunan ini. Hmm. Iya. Tambi. <coughs> hmm. Oh ini, yeah. yes. Ini akhir jembatannya di sini, pak. Di sini, iya

ini penimbunan karena kita naik satu meter, kita timbun bikin kok duduk? iya penimbunnya oh. 20 cm jadi agak ini, ini pakai apa? dan pakai granular pak material batu sama abu batu pakai cuma ditimbun tak, terus nanti dari sampai atas? aspal oh aspal? Iya.

Jadi, cornya sampai di sini aja. Nggih. Iya. Cuma kita ada proteksi dinding dua. Nah, proteksi yang oh. Revit 5 hari lagi selesai juga oh. yang ini. Oh. <coughs> Marat rampung, kan, Mas. sih? Ya? Oh, kita, kita usahakan, Pak. Kita usahakan, Pak. Tadi ada penambahan tenaga kerja 83 orang, Mas. Iya, maksudnya kan gitu.

Masuk 40, ya kan 40 mas aku nggak tahu teknisnya tapi umpama pengalaman waktu buka agam buat yang di mana itu? ponokerto ehm, ponokerto itu kan bagus iya, mas iya. kita masih buat, apa itu namanya, samping ini apa DPT. DPT, pak DPT DPT oh, kita Pernahkan. habis itu DPT pak nih, mm -hmm. rasa DPT ini bareng bareng tadi iya mm -hmm. yes. maka, makanya harus lebih cepat dulu gitu kalau itu cepat lumayan mas

Iya Pak, kita usahakan awal April bisa fungsional. Orang awal April, atau bulan April Pak Laras? Kita upayakan waktu nah, itu. Biasanya kan targetnya ya. April ini, targetnya April pas saya kesini dulu bisa diajukan nggak? Bisa Pak, bisa nih kapan nih? April ya April diura, jadinya ada percepatan. Karena aku percepatan agar kemacetannya mm. uh, ora ngeri. Yeah. Kalaip tidak hanya sekedar macet ya.

Tambah bodol saja aku tadi, ya. itu, sepanjang musren bank ketemu para kiai tadi, semua komplainnya di situ, bendang daging. Oke, ya.

terus panggil lo terus terus terus terus terus

suut bang hee, yeah. suwe, ngarang lo <laughs> tadi kita setelah mesrembang di rembang saya coba ikuti jalur yang macet ini rupanya, ya sekarang jam berapa ini? 10, lebih 2, 3

relatif kan sudah lancar. Cuman, kalau yang dari arah Rembang Pati tadi ada pengecoran jalan, ya memang di sana pasti macet gitu kan. Nah, kalau ini bisa paralel kerjanya, ini selesai itu sana juga selesai, kan bisa lebih cepat. Karena tadi waktu peserta juga kita tanya, ini jembatan sudah sampai mana? Ternyata pengecoran sudah selesai.

Dan ada pembatas yang kiri kanan, dan di ujung kanan itu masih ada keturunan, yaitu keturunan ya? yang mesti ditimbun. Sekarang mereka sedang kerjakan. Saya sih mendorong agar di bulan Maret ini bisa selesai. ya. Bulan Maret ini bisa selesai. Harapan kita, kita bisa mengurai kemacetan ini. Jadi setelah musim di Rembang, juga pesawat, beberapa kiai, semua komplainnya itu seperti

plus tanpa harapan, duh pak jalannya pak remuk, duh pak macet pak gitu, maka ini ya kita mesti sering-sering tengok, terus pentelu ya, empat iya. uh, kali nanti, oh, empat kali pak. ya, empat ya, kali udah selesai, baca iya. ini dengar nggak pak jadi maksud saya kan ya, mesti dicek terus tadi, saya sudah titip ke pak Biji Bupati agar sering ditegokin, progresnya seperti apa

agar ini bisa cepat selesai, karena pengalaman waktu yang di depak itu bisa kalau kita lakukan ini. Dan sudah ada penambahannya Mas? Ya, sudah ada penambahan, tenaga, penambahan tenaga, tenaga. jadi sudah ada progres, kemudian bisa kerja paralel, lebih sistematis dan lebih cepat. untuk percepatan ada penambahan tenaga kerja, untuk saat ini penambahan tenaga kerja ada 45 orang total

dulu 20 orang, sekarang, sekarang jadi 45 orang jadi oh, ada tambahan sekitar 19 tahun yes. ya agar pekerjaan bisa paralel antara di sini, BPT di sini sama Timur bisa berbarengan sekarang 85 persen. target selesai awal April sebelum lebaran sudah fungsional tadi Pak, minta percepatan supaya Maret kita nih, upayakan, okay. mudah-mudahan diberi kelancaran siapa? Uh, ya, kayaknya sudah turun, 40 potong, potong, potong.